Pada Bapak Ibu Pansus RU BBLM di DPR RI, perkenalkan, saya atin dari Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia yang ada di Taiwan. Saya sangat bersenang hati menyambut revisi undang-undang yang baru ini. Kami mohon diperketat dalam perlindungannya tentang satu biaya penempatan TKI tujuan Taiwan yang sampai saat ini masih melambung tinggi. Dan akhirnya TKI ke keperbudakan hutang. Kami berharap biaya -ya penempatan TKI Tuhan Taiwan diturunkan, tetapkan dan disosialisasikan maksimal 1 bulan gaji. Kedua, berlakukanlah kontrak mandiri. Yang ketiga, tentang KTKN, Yang mana KTKN dari pembikinannya saja sudah sangat dan membingungkan bagi kawan-kawan TKI. -kawan Di sisi lain, KTKN dibuatkan pemerasan uang PKI Alangkah baiknya jika KTKN ini dihapuskan saja. Terima kasih dari saya, mari kita kawal. Radisi undang-undang yang baru menuju perlindungan sosial. Terima kasih.